Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel si boy teman-teman Wow, kita sudah membawa wadah ya teman-teman Itu pertanda kita akan mencari mainan baru teman-teman Wow, ayo kita mulai mencari mainannya ya teman-teman Kita lanjut teman-teman Wow, kita berjalan teman-teman Wow, lihat teman-teman Wow, ada sekelompok mainan di sini teman-teman lihat, ini apa teman-teman kotor sekali teman-teman wow, mari kita ambil teman-teman, wow kita masukin ke wadah sini ya teman-teman wow kotor sekali teman-teman, wow lagi teman-teman wow apa ini kira-kira teman-teman, kotor banget teman-teman, wow oh, ini ada teman-teman Wow Mari kita ambil teman-teman kotor sekali Wow Ui, kita mendapatkan banyak teman-teman Wow Ui. Wow satu lagi teman dua lagi teman-teman Wow Wow di sini juga ada teman-teman. Wow, di sini ada. Apa nih teman-teman? Sangat kotor teman-teman, lihat. Wow. Oke, mari kita ambil. Wow. Oke teman-teman, sampai jumpa di tempat pencucian ya teman-teman. Wow, Uhuy, kita udah berada di tempat pencucian teman-teman. Mari kita cuci mainan ini ya teman-teman Oke? Okay? Oke okay. Yuk kita cuci mainan ini Kita ambil Langsung kita cuci saja teman-teman Wow, wow. Exvacator teman-teman selanjutnya kita cuci lagi teman-teman wow mobil truk teman-teman wow uhuy. kita mendapatkan dua teman-teman ambil lagi teman-teman wow langsung saja Wow mobil ekskavator lagi teman-teman Selanjutnya Oke langsung saja Wow mobil penggaruk tanah teman-teman Oke okay. Selanjutnya Wow Mobil keren teman-teman Atau mobil derek Selanjutnya Wow mobil apa nih teman-teman wow mobil alat berat lagi teman-teman oke okay. uh, selanjutnya teman-teman kita ambil ini teman-teman langsung cuci saja wow ini dia mobil slender teman-teman oke okay. wuhuy Selanjutnya, wow, apanya teman-teman? Wow, mobil mix selanjutnya. Wow, mobil truk barang teman-teman uh, Oke okay. Selanjutnya teman-teman Wow, ini dia mobil x Atau mobil alat berat lagi teman-teman Huhui. yang terakhir teman-teman wow mobil apa ini kira-kira teman kita masukin samsung saja wow wow ini adalah mobil sedan teman-teman lihat Uhui. kita sudah membersihkan mainan semua teman-teman wow ini dia mobilannya teman-teman jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian teman-teman terima kasih telah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh